Assalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Ayo silakan menit pembukaan. Alhamdulillahirabbil alamin wa Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan ya, Ini ya Allah Ya. Sehat walafiat, sehat iman dan Islam tentunya. Maudini. Betul. Barulah panir. Inna Allah nabi. Kita balik lagi nih bang di apa vlog hari ini yes. ya menir otomotif dan merosa otomotif. nge-vlog tentang. Avanza tipe E manual 2015. 2015. Ya silakan bang Deddy. Kemarin saya sudah nge-vlog Avanza E 2015 mobil ini. Oh kemarin sudah di vlog. Oke. Okay. Tapi oh. saya ada ada kasih surprise baru buat para pemirsa. Oh. Buat para sobat sobat. Apa soba -soba. Itu surprise nya tuh bang Deddy? DP nya 13 juta. 13 juta. Kalau kemarin bang. Dedy... Kemarin 15 juta. Aslinya oh. 3,5. 3,5-3,6. Cukup berarti ya. Sekarang mau tau berapa? Berapa nih? 33 aja nih DP 13 juta, angsuran 3,3. Kurang lebih? Tentunya ini berarti turun harga. Turun harga. Turun harga. Nah, dari kemarin DP 15 angsuran 3,5. Betul. Sekarang DP 13. 13 juta. Angsuran di 3,3. 3,3-an. Tapi dengan syarat, fix datanya harus oke okay lah. Oke. Okay. Bersih dari Kolima. Oh, bersih dari Kolima, APPI-nya clear, Sleek-nya clear, DP13 angkut. Betul, itu leasing konvensional ini ya Iya. Kalau oh. untuk leasing syariah, mohon <laughs> maaf nih, uh -uh. kita bisa bantu, siap proses, malah lebih enak sebenarnya. Tapi memang kadang enggak di, di-backupnya dengan paket-paket program seperti ini. Oh, Kalo tentunya kalau... Syariah rata-rata tuh DP-nya besar ya Betul ya. di jadi, 30% itu ya Itu jadi dia. kendala buat kita sama customer hmm, tuh. Tunggu apa apalagi nih ya Avanza Tipe E 2015 Warna hitam betul. Untuk kilometernya kemarin 93.000 ya Silahkan menir dilihat betul, kilometernya Sobat-sobat menir lagi lihat kilometernya kalau nggak salah 113 deh apa, berapa 93.000 93 ya, ya. 93.000 asli ya bener ya hmm. Insya Allah ini mobilnya aman aman terkendali tak jamin insyaallah mudah-mudahan enggak ada masalah buat saudara, saudara semua nah untuk di yang di luar Jambonetabek kalau untuk beli cash juga bisa ya bisa kita bisa antar sih itu 100 malingnya 115 uh -huh biasa 12-an lah. 112 ya. Net ya. Iya net. Tuh 112 net. Jangan lupa juga like and subscribe ya. Betul. Channelnya ada Rosa Otomotif dan Mini Otomotif. Atur nuhun. Aduh, udah lama nih enggak ngoprok barang nih. Betul. Ini transmisi manual ini ya. Oh ya manual. Pajaknya di bulan Januari panjang. Nah, Kalau untuk platnya plat mana nih Bang? Ini kalau enggak salah FYG itu Uh, Depok, Depok ya, Depok. Oh. Oke, okay. Kalau oh, Depok. ada, ada SMK-nya. Oh, gak ada uh, ya? Oke, oh. lagi diperpanjang. Oke, oh, oke. Okay. ini tinggal terima, terima panjang Terima panjang. Nah, terus apalagi Bang Deddy? Keunggulan Avanza tipe E manual 2015 ini? Betul, dia mobil ini nggak bekas nabrak, nggak bekas banjir. Mesinnya pun aman, terkendali, nggak ada masalah, nggak ada rembes. Mesinnya masih langsam semua, nggak ngelitik Kayak kaki, -kaki dia masih enak, dan juga nih, kita ya. udah option Apa Kita itu? option yang namanya Velg Pelok. Betul Jadi velgnya bukan kaleng lagi nih Betul Velgnya SSR loh Oh ya lumayan juga SSR ya SSR Betul, desain Japan Iya betul Itu dari Jepang velgnya Betul, Insya Allah bagus Ringnya tetap ring 15 Ring 15, jadi tipe E eh, Ini bukan kaleng lagi nih velgnya Betul Tapi benar -benar, Diganti cuman bukan Pelak bawaannya aloe. Iya nah. Ini udah file casing lah intinya balapnya bagus kok Belum ada fog lamp aja ya Belum dunia. ada fog lamp Tapi yang sudah bareng loh Nir ya. Yang model Grand, Grand Belum New grand new. Grand, grand new Avanza Ini Grand New A A A Avanza yang pertama kali nih betul. Di 2015 Ini kalau nggak salah gen ke 3 ya Ketiga Ketiga apa kedua sih Ketiga Ketiga ya Ketiga, Ketiga. Ketiga. Betul, betul Nah Bang Deddy uh, Untuk DP13 ini hmm. Untuk luar Jabodetabek bisa nggak sih dia dengan DP 13? Nggak berani bilang. Oh. Kalau untuk lebih amannya DP 25% atau 30%. Oh, karena untuk di luar Jabodetabek. Kapres area juga Betul. ya. Betul. Jadi untuk Jabodetabek ini DP 13 juta bisa. Betul. Tapi kalau untuk di luar Jabodetabek ini kita uh, main di 25%. Betul. Karena Kapres area. DP-nya berapa nih? DP-nya estimasi sih sekitar... Aduh. 25an ya. 25, -an 25 juta. juta ya. 25 juta. Oh, 25 juta ya. Ketemu angsuran pasti jauh lebih murah. Jauh lebih murah. Sekitar estimasi itu di 28 an nah, sampai 29an. 29 iya. Estimasi ya, estimasi. Betul. Hitungan kasar. Betul, betul, betul, betul. Allah rekomendasi untuk mobilnya aman. Ini kalaupun ada lecet-lecet pasti nanti kita rekonstruksi, rekondisi. Iya, ya. di repaint lah pulang biar kinclong. Betul. Terus juga Hmm. Nir, ini kilometernya 90, 3.000 uh -uh. Udah tahun 2015 baru sekitar 6 tahun 6 tahun Betar gak? Iya, pemakaian yang cukup nggak mobilitasnya tinggi nah, nih Masih di bawah Cepen ya cepet. kilometernya Rekomendasi yeah. banget ya Iya, karena pemakaian per tahun tuh 25 Betul. sampai 30.000 ya Bang dia. Dan mesinnya Nir, uh -huh. ini yang udah 1,330 Maksudnya gimana itu Bang Kalau dulu kan yang... Uh -huh model all new. 1,3, 1,298. Kalau ini 1, 1 298 uh -huh. ya. Oh, misalnya. berarti mendekati 1,3 si 1,4. 1,4? Iya. Heeh. Uh -huh. Yang 1,3 30. Betul. Berarti dia udah dual VVT-i. Oh, nah, bukan bukan bukan single VVT-i. Dia udah dual ya. Betul. Masih DOHC. Heeh. Uh -huh. Electronic fuel injection dan mesinnya sudah dual VVT-i. Jadi pengertian dual VVT-i enteng ngerti gak maksudnya? gua Coba deh. Kan pahal. situ dulu bekas DEHASU. Saya ngertinya VVT-i doang. Uh, uh, uh, uh, Kalau dual VVT-i saya belum ngerti. Pengertiannya ada dua, Dua VVT-i itu e, satu buat tenaga. Oh, salah tenaga. Tenaga. Nah, yang keduanya uh, bahan bakar yang tersisa uh, dia di Konversi apa uh, gimana? di di oh. Dijadikan bahan bakar kembali, oh. jadi nggak terbuang. Oh, kalau yang modal dulu kan kebuang lewat. Iya, jadi tenaga kebuang tenaga kalau bensinnya kebuang, kebuang. Ada betul. kebuang. Nah ini nggak ada yang kebuang, jadi bensinnya tetap di, dioptimalkan kembali, dipakai lagi yang sisa-sisa oh. pembakaran itu. Intinya uh. tidak ada pemborosan bensin. Betul. Lebih irit lah ini. Lebih intinya. irit dan lebih bertenaga. Nah Begitu. itu tadi. Uh, panca tipe Emmanuel 2015 warna hitam. Betul. Dengan DP 13 juta, angsuran di 3,3 estimasi. Kurang estimasi. lebih. Asal datanya bagus kita orang siap bantu. Kalau syariah bisa kita ya, Betul. ya. Siap bantu syariah. Malah kita seneng Betul. Malah kita senang. Cuman DP-nya kalau untuk syariah mohon maaf tidak bisa DP. Harus menyesuaikan. Ya. Menyesuaikan uh, persyaratan prosedurnya finance syariah. Bukan dari kitanya, dari <laughs> Betul, dari syariahnya. dari syariahnya. Jadi, jadi ya. jangan bilang, "Wah, nggak bisa nih, Pak, syariah gini-gini nih, gini, gini. Ya, memang kesulitan untuk sementara ini ya di sini." Iya, kita betul. open aja terbuka betul. ditutupin. Siapa sih yang gak mau syariah? Maaf, kita semua mundur, tapi kenyataannya nggak <laughs> ada yang jebol, nir ya. pernah jebol nggak? Iya, rata-rata sih, memang jarang sih ya, jarang banget. Ya. Malah ada udah berapa, ada hampir sebulan proses syariah nggak jebol, udah sebulan lebih nggak jebol juga. akhirnya konvensional cuma tiga hari, dua hari. ya bukan tidak bisa ya bang dedi, hmm. tapi memang kendala kesulitan kesulitannya, kendala proses ya. benar. biasanya kalau untuk ini, oke. Okay. apalagi bang dedi? kira-kira, ini udah dual PPTI, injection dan uh, pokoknya oke okay lah mesinnya. betul. tidak bekas nabrak dan tidak bekas banjir, da, insiden besar, pokoknya dijamin oke okay lah. Kalau ada yang tertarik silahkan buru-buru sebelum nanti tanggal 20 ya tanggal dua oh, kan? Lebara, puluh lebaran lebaran haji aja. bisa mudik bawa kambing. Iya <tif> benar benar <tif> benar benar. Lebaran ya, kemarin nggak bisa mudik, sekarang Insya Allah abis tanggal 20 nya bisa mudik. kan udah ppkm ya. <tif> iya. Mudah-mudahan <tif> ppkmnya dijani perpanjang. Iya. Mudah-mudahan uh, apa namanya virus atau bencana ini cepat berakhirlah Betul. agar kondisi kita lebih Kondusif lagi ya, ya Oke ya Nir Siap. Cukup dari kita segitu ya, ya. Apabila ada kata-kata yang salah Dari saya berdua Mohon maaf dan mohon dimaluni Ya Iya, ya. ya, itu berpulang dari kita sebagai manusia biasa betul, Bang ya, Jangan lupa juga intinya jangan lupa like and subscribe Terima kasih ya. Serta share ya Bang ya. Semoga menjadi ladang pahala buat sobat-sobat semua amin. Baik ya kita tutup Nir Siap Wabila topik wali hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Otomotif